Tawassul itu diperbolehkan secara syariat. Hmm. Tawassul itu diperbolehkan jahil jin syar’an. apalagi kita bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan tawassul terbesar. Ya Makanya, ketika kita sering mendengar guru-guru kita, sholawat, sholawat, sholawat, kiai, kiai kita habaib, kita, kita pergi ke manapun. Ketika ibaratnya kita meminta bib, wiridan, atau apa, sholawat aja. Sholawat aja, sholawat aja. Kenapa? Karena sholawat itu tawassul paling. Paling besar dan tawasul paling indah, kemudian tawasul yang paling cepat untuk mengabulkan hajat kita. Ya, itulah yang dikatakan. Bahkan itu bukan kita yang mengatakan, tapi itu langsung dari Allah dan juga langsung dari Nabi Muhammad. Bahkan ulama-ulama bersepakat bahwa sholawat merupakan wirid atau zikir yang paling terbaik yang bisa cepat mengabulkan segala hajat dan bisa mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW.